Buongiorno cumi-cumi, Ohayou gozaimasu Sawadikap Wille Jong Engji Hari ini gue mau jalan ke Duomo Diferencese Jadi saksikan terus video gue tentang Duomo Diferencese Jadi tenang aja kalian yang masih di rumah Stay at home Tonton terus video gue Biar kalian bisa ngerasain gimana perjalanan gue ke sana dan isinya kayak apa. bisa lihat, gue udah sampai di Duomo di Firenze. Jadi, Duomo Firenze itu dibangun oleh arsitektur terkenal bernama Arno Bodi Cambio. Pada tahun 1296. Lalu, penyelesaian secara strukturalnya baru selesai di tahun 1436. Gilingan 200 up 200 tahun, lama juga ya. Lalu untuk bagian itu katedralnya ya, katedralnya dibang, se, dibangun secara style gotik, bukan bukan gotik yang itu. Itu dia dua di Firenze Nah kalian bisa lihat di sini itu yang tinggi paling tinggi itu adalah campanilenya atau bell tower, disebut juga joto bell Tower. Nah, itu kenapa disebut Giotto? Karena dibuat oleh uh, arsitektur bernama Giotto di Bondone. Yang tadi katedralnya kan dibuat sama Arnolfo di Cambio. Nah, untuk yang cupolanya atau kubah, dom, itu dibuat oleh Filippo Brunelleschi. Nah, untuk bagian depannya, bagian depan nanti gue kasih tahu ya kayak gimana, The, atau disebut juga The Vesat Dibangun Dilakukan pada abad Baru-baru aja setau, Abad tahun 19 Oleh Emilio de Fabris Jadi ah, Gilingan Banyak banget arsitekturnya Hanya untuk mendapatkan bangunan yang indah seperti ini Pokoknya kalian akan tercengang ke dalamnya tuh kayak apa Kenapa disebut kubah itu Kubah itu adalah salah satu ekster... eksterior salah satu bentuk arsitektur yang setengah bola jadi bagian tengahnya itu kosong atau so, banyak karena dari zaman bangsa Romawi mereka membangun uh, bentuk kubah seperti itu untuk menyembah Dewa Dewi Romawi pada zaman itu Dulu paling terbesar pan, uh, Namanya Pantheon Ada di Roma Nama kubahnya itu Ini salah satu gereja Terbesar di Itali Yang dilindungi oleh UNESCO World Heritage Yuk Kita langsung aja Kita ngantri bu Ya ampun Antrinya panjang Dan Inilah Pasik itu dia keren abis. Uhuh. Uh. Tuh lihat tuh antrean gue panjang banget. Wow. <laughs> Mateng dah gue. nah sambil gue ngantri kita lihat-lihat dulu ya kita jalan-jalan puterin dua modi Firenze ini jadi namanya gereja ini katedrale ini Santa Maria del Fiore kenapa namanya Santa Maria del Fiore itu artinya Our Lady of Flower nah Flower itu artinya Fiore Fiore itu juga menggambarkan artinya Fiorentino Atau Florence gitu ceritanya Dan inilah mengapa uh, Lambang kubah domnya kupolanya ini Menjadi simbol dari kota Florence Di situ ceritanya Hari ini emang cukup terik dan emang panas banget. Gue sampai perlu dua hari, hari Jumat dan hari Sabtu gue datang ke sini, cuma buat syuting doang. Gue Gak tahan sama panasnya, lebih panas daripada di Jakarta. Ampun deh, sekitar berapa ya? tiga puluh enam derajat gilingan Nah ada yang menarik lagi nih tentang Joto Campanile atau Joto Bell Tower. Jadi di bel itu ada tujuh bel Nah salah satunya yang paling besar adalah namanya Santa Reparata Beratnya itu mencapai tujuh ribu kilogram atau sekitar tujuh ton Dan yang paling kecil bel yang terakhir hanya seberat 450 kg Kita udah mau sampai lagi di tempat awal kita tadi mau mulai muter-muter keliling Duomo lumayan panjang juga ya seperti yang sudah gue jelaskan tadi katedrale ini namanya Santa Maria del Fiore atau Saint Mary of Flower itu kenapa memang didedikasikan untuk Bunda Maria jadi ada beberapa gambar, lukisan di dalamnya dan desain-desainnya Terdapat Bunda Maria Yeay akhirnya gue masuk Tapi dites tes badan dulu Ini adalah miniaturnya yang terbuat dari kayu, miniatur Duomo di Firenze Dan ini adalah salah satu uskup di Firenze pada zaman itu Dan ini adalah tempat untuk menaruh air suci, holy water Untuk membuat tanda salib pada saat memasuki gereja kursi-kursi yang panjang itu awalnya ditaruh di depan altar di bagian tengah gereja sini, cuma karena masa pandemi jadi diharuskan menjaga jarak diganti dengan kursi biasa Duomo atau kubah ini bentuknya oktagonal dan untuk mencapai ke atas harus menempuh 463 tangga Dekorasi dalam kubah ini bukan mozaik ya tapi dilukis lukisnya bernama Giorgio Bassari dan Federico Zucari Lukisannya diberi nama The Last Judgment Mengilustrasikan kepercayaan dalam agama katolik bahwa di surga dan di neraka Terdapat kriteria manusia yang pantas berdasarkan kebajikan dan keburukan yang ditanamkan selama mereka hidup di bumi dan penghakiman terakhir manusia selama mereka hidup di bumi ini adalah oferte atau offerings atau seperti kotak sumbangan jadi kita memasukkan koin atau sejumlah uang seikhlasnya Lalu kita ambil lilinnya Dan kita nyalakan lilin di tempat yang tersedia Lalu kita bisa berdoa, bersyukur atau memohon petunjuk Katedral ini masih diadakan misa di hari Sabtu dan Minggu. Dan ini adalah tempat untuk para pengunjung yang mau mengadakan misa dan para turis tetap bisa melihat misa secara langsung namun tidak boleh melewati batas yang diberikan dan tidak membuat gaduh. Nah kesempatan nih di tradisi katolik jika kita baru mendatangi gereja yang And belum ideas. pernah didatangi sebelumnya Maka kita bisa meminta tiga permintaan Selesai juga Ya ampun Tadi selama gue di gereja Bawaannya serius banget ya Sekarang udah keluar gereja Kesurupan lagi gue Maka tim Telmo Mengambil pesan dari video ini Bahwasannya Jadilah manusia yang sesungguhnya Menolong sesamanya Jauhkan iri hati Karena iri hati hanya melahirkan nyinyir lebih bagus lagi kalau mencintai segala makhluk hidup Termasuk laler dan nyamuk Itu dia tadi video gue dalamnya Catedrale Santa Maria del Fiore Nah gimana? Udah ada yang kebakar belum? Karena Saking bagusnya di dalam Ada roh-roh yang <laughs> Membakar Kesetanan kalian <laughs> Ya udah Gue sekarang mau balik Udah jam 11.30 Waktunya makan siang Gua masih masak buat si cumi kecil Dan bapaknya Ya udah Nanti jumpa lagi. Jangan lupa kalian like, subscribe dan komen juga share ya ke teman-teman kalian biar video gue banyak ditonton dan semakin membaik. Dadah, ciao-ciao.